Om Em Nur, strike. adakah kah? Kayak nyeringan. Wah ikannya tadi disambar itu hilang ekornya kayaknya. Jadi nyeringan. Hilang ekornya itu guys. Ada predator di bawah guys. Ah lepas guys. Ah, ah. Oh, ilus Dia strike Wih, mantap kaneke kaneke merah joss, joss kaneke ini guys tapi warnanya cantik guys kena matahari jadi merah joss orang apa yang naik ini ya om nur strike berzoobie tobi. ini udah naik ini guys. goyang goyang sana sini barang guys kita lihat guys yang naik guys kita lihat guys mana dia guys wah itu dia ikan karang guys kerapu, ikan karang ternyata guys dibawa guys banyak banget guys jos mantap. Wow, layangnya itu awas jatuh di situ wah dia nah, layangnya guys layang guys terinta guys nah, itu, kita susun aja di luar situ, situ. situ. nanti ya, nah, ya nah, 5, itu di dibuat seharusnya gusut nah, nah ya. mas keluar mas keluar aja mau guys kita aja mas keluar, keluar juga oh, nah, ya, nah, keluar. keluar aja nanti di situ. sama aja mas keluar aja dulu baru disusun kembali jalan, ah, mau ini air Selamat Hari Merdeka Merdeka! Ya. Uh. Uh.